Suara jernih terdengar di langit di atas puncak gunung. Tampaknya memiliki semacam kekuatan magis, karena menyebabkan seluruh area jatuh ke dalam keheningan total. Yang tersisa hanyalah tatapan sekeliling yang tanpa terkunci-terkunci pada dua orang di atas panggung. Di bawah konvergensi tatapan yang tak terhitung banyaknya, Wang Yan Samar-Samar mengangkat kepalanya dan menatap wanita langsing dan ramping di depannya. Riak emosi muncul di dalam matanya yang awalnya cuek. Sementara ekspresi rumit muncul di wajahnya yang awalnya tanpa emosi. Kamu selalu begitu tenang dan berkepala dingin sejak masih muda. Untuk berpikir bahwa kamu belum berubah sama sekali setelah bertahun-tahun. Kata Wang Yan dengan suara seraknya. Kamu, di sisi lain, telah berubah sedikit. Kakak senior Wang Yan, Ying Xiao Xiao menjawab dengan lembut. Menatap wajah yang terutama dipukuli cuaca itu. Yang dalam kenyataannya dapat dianggap muda. Wang Yan tersenyum tipis dan terdiam beberapa saat sebelum berkata Mengingat seberapa pintar kamu Kamu seharusnya sudah menebak alasan aku untuk kembali Kamu tahu siapa aku Jika dan ketika kami bertukar pukulan nanti Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan Dada Ying Xiao Xiao terangkat ke atas dan ke bawah saat dia menghirup udara dingin dan menyegarkan Melihat lurus ke arah Wang Yan dengan mata jernihnya Dia berkata kakak senior Wang Yan juga harus mengenal aku dengan baik. Meskipun dia tidak merinci, dia tahu bahwa Wang Yan mengerti arti dibalik kata-katanya. Jejak kegelapan melintas melewati mata yang tampak Acuh itu, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, suatu hari, aku akan membayar Sekte Dao dengan hidupku. Ying Xiao Xiao menghela nafas dan menolak untuk berbicara lebih jauh. Wang Yan saat ini sudah sangat berprasangka dan kata-kata tidak akan bisa sampai kepadanya. Dalam hal itu, satu-satunya cara yang tersisa adalah dengan mengetuk akal sehatnya melalui pertandingan. Kakak senior Wang Yan, bergeraklah, merasakan tatapan cerah dari Ying Xiao Xiao. Wang Yan perlahan mengepalkan tangannya. Segera setelah itu, kegelapan di matanya berkurang sedikit demi sedikit saat ketidakpeduliannya yang biasa muncul sekali lagi. Di luar panggung. Tangan Ying Huan-Huan jadi like tanpa sadar mengepal erat. Bibirnya mengerucut erat saat dia menatap dua orang yang saling berhadapan di atas panggung. Segera setelah itu, ekspresi agak sedih muncul di bibirnya. Adegan di depannya adalah sesuatu yang tak seorang pun ingin melihat. Di kursi di atas platform tinggi, mata Ying Xuan Zi adalah dalam dan masih dalam saat ia menatap panggung. Dia menutup matanya dengan samar, melambaikan tangannya sambil mendesah. Setelah melihat ini, baru kemudian diakon di atas panggung menganggukkan kepalanya. Dan dengan lambaian tangannya, berseru, biarkan pertandingan dimulai. Bang, dua power Yuan tak terbatas dan begelombang tampaknya meledak pada saat yang sama dari dalam kedua tubuh mereka. Kekokohan kekuatan Yuan membuat ekspresi di wajah bahkan para murid langsung besar dari empat aula itu berubah. Panggung sembilan Yuan Nirvana, puncak panggung Nirvana. Level ini memang dalam dan beragam. Desir, tangan seperti ying Xiao Xiao tertutup kegenggaman dan green pig Sword sepanjang 1 meter terbungkus cahaya hijau muncul di dalamnya dalam sekejap. Niat dingin menutupi mata jernih dan indah itu sebelum tubuhnya berubah menjadi cahaya kabur dan melesat ke depan. Kabur cahaya mirip dengan sambaran pencahayaan yang ramping dan muncul di depan wangian dalam sekejap. Pedang puncak hijau yang tajam menarik busur cepat dan ganas saat menusuk ke arah depan Wang Yan. Sama seperti serangan Ying Xiao Xiao hendak mencapai target, Wang Yan tiba-tiba bergerak. Seketika, aura mengerikan yang mengerikan muncul dari dalam tubuhnya, mengulurkan dua jarinya tanpa peringatan. Dia mengulurkan tangan dan menjepit Green Pig Swat yang menusuk ke arahnya langsung di antara jari-jarinya yang tanpa sarung tangan. Ci Pedang cepat dan sengit beberapa inci dari dahi Wang Yan tiba-tiba membeku pada saat ini. Mengambil langkah ke depan, jari-jarinya menelusuri sepanjang green pig Sword dan, seperti ular beracun, menusuk ke arah tangan Ying Xiao Xiao yang memegang pedang. Mata Ying Xiao Xiao berkontraksi, saat dia merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam jari-jari Wang Yan. Segera menarik tangannya, permukaan pedang panjang itu meletus dengan cahaya hijau yang cemerlang. Tak lama kemudian, suaranya yang jernih dan dingin terdengar. Pedang bintang tiga bunga surgawi. Cici-ci, -cici, cahaya hijau mendesing, dan langsung berubah menjadi tiga bunga pedang. Di dalam bunga pedang itu ada kilatan pedang menit yang tak terhitung banyaknya yang dilepaskan helai demi helai. Menyebabkan kekuatan yang sangat destruktif memancar keluar. Mata lindung mengeras ketika tiga pedang bunga muncul. Dia bisa merasakan ketakutan dari bunga pedang ini. Jika seorang ahli tahap 8 Yuan Nirvana dipukul langsung olehnya, itu pasti akan menyebabkan cedera berat. Sepertinya itu bukan rumor palsu bahwa Ying Xiao Xiao disebut sebagai orang nomor satu di dalam generasi muda Daosek. Menghadapi serangan seperti itu oleh Ying Xiao Xiao, Wang Yan tidak sedikit pun ceroboh. Mundur dua langkah ke belakang. Tangannya tertutup kegenggaman dan pedang hitam dari punggungnya bergerak ke depan dan mendarat di tangannya. Black Demon Slash menggenggam pedang hitam di tangannya. Wajah Wang Yan tetap acuh tak acuh tanpa teknik pedang yang mencolok. Yuan Power yang tak terbatas dengan gila-gilaan melonjak darinya, mengirimkan tebasan besar. Siu cahaya pedang hitam raksasa meledak dari ujung tajam pedang Wang Yan, seperti air terjun. Membelah udara itu menghantam keras ketiga bunga pedang yang luar biasa, bang. Ledakan rendah dan dalam terdengar di udara saat cahaya hitam dan hijau meledak. Kilatan pedang yang sangat cepat dan ganas tampaknya kehilangan kendali dan dicurahkan dengan deras. Menebas langsung ke seluruh panggung. Meninggalkannya penuh bekas luka dan bintik. Sepotong cahaya pedang melintas dengan cepat di wajah Wang Yan dan meninggalkan goresan berdarah di atasnya. Tanpa berkedip, dia mengulurkan lidah dan menjilat noda darah. Tindakan ini membuatnya terlihat agak buas. Bang, sosok Wang Yan berlari ke depan sekali lagi, ketika pedang di tangannya menciptakan busur yang tajam dan keras di udara, membungkus Ying Xiao Xiao saat menuju ke vitalnya. Gerakannya sama sekali berbeda dari miliknya. Keganasan dan kekerasan dalam diri mereka dipenuhi dengan kejahatan. Jelas, beberapa tahun menjalani kehidupan di tepi telah menempa gaya bertarung diadapnya. Menghadapi serangan ganas Wang Yan. Ying Xiao Xiao tidak menyerah sedikit pun. Kekuatan Yuan yang kuat dari panggung sembilan Yuan Nirvana benar-benar memancar keluar dari dalam dirinya. Cahaya pedang yang menghapus langit muncul dari Green Peak Sword sepanjang satu meter dan menabrak pedang lebar itu. Kleng-kleng, kedua sosok itu saling silang di platform seperti hantu ketika pedang mereka saling berhubungan. Bunga api tergagap dan berserakan saat bentrokan pedang yang dihasilkan Ki memotong seluruh panggung menjadi berantakan-berantakan sepenuhnya. Banyak tatapan bertemu pada dua bentuk spektral. Pedang Ki yang cepat dan ganas dari sana menyebabkan kulit kepala di kepala banyak orang mati rasa. Mereka tahu bahwa jika mereka bertukar tempat dengan mereka, mereka mungkin akan dipotong-potong oleh pedang Ki. Apa pedang Ki yang sengit dan keras? Di daerah di mana murid-murid aula desolate berada, pang tong dan yang lainnya bergumam ketika mereka melihat dengan kaget pada tahap di mana keduanya bertukar pukulan, seperti yang diharapkan dari kakak senior hebat Xiao Xiao. Kekuatannya memang tangguh, bahkan kakak senior Wang Yan tidak bisa menghadapinya. Saudara junior lindong melihat pertandingan ini, menurut kamu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang? Fang Yun bertanya sambil tersenyum setelah berseru kagum. Lin Dong mengerutkan alisnya sebelum sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak membuat keputusan. Namun, sedikit kekhawatiran muncul di kedalaman matanya. Dari situasi saat ini di atas panggung, mereka memang cocok secara merata. Kekuatan Ying Xiao Xiao tidak kalah dengan Wang Wang. Dan waktu serangan serta pertahanannya cukup sempurna. Namun, ketika dibandingkan dengan Wang Yan, dia kurang memiliki sebagian dari kekejaman Jelas, Wang Yan adalah orang yang pernah mengalami pertempuran hidup atau mati Ketika dia melakukan ofensif Itu adalah upaya habis-habisan tanpa memikirkan penarikan Seseorang seperti dia berjuang dengan seluruh hidupnya Dan akan menggunakan sedikit biaya untuk menukar manfaat terbesar Kadang-kadang, dalam pertandingan antara para ahli yang diperlukan hanyalah momentum seseorang untuk sedikit dilampaui agar seseorang jatuh ke dalam kerugian total, dan kadang-kadang bahkan memiliki kekurangan seseorang terpapar dan memberikan pukulan fatal. Oleh karena itu, sementara situasi di atas panggung mungkin terlihat baik untuknya, Lin Dong tahu bahwa Wang Yan hanya menemukan peluang tertentu. Begitu orang seperti dia bisa menangkap peluang, dia akan mengakhiri pertandingan pada langkah selanjutnya. Semoga kakak senior hebat Xiao Xiao akan menyadarinya. Lin Dong menghela nafas diam-diam. Dia tidak akrab dengan Wang Yan. Oleh karena itu dia secara alami berharap Ying Xiao Xiao untuk meraih kemenangan di pertandingan ini. Saat dia sedang berpikir, tatapannya tiba-tiba melihat ke arah area Sky Hall. Seorang wanita muda yang ramping dan elegan mengenakan kuncir kuda berdiri di sana. Wajahnya yang cantik dipenuhi kegugupan dan beberapa kegelisahan yang tersembunyi. Seolah-olah dia juga telah mencapai kesadaran tertentu. Perasaan wanita muda itu cukup tajam dan akut. Dia memalingkan kepalanya ketika lindung memandang ke arahnya. Sepasang mata hitam besar itu saling bertautan dengannya. Saat tatapan mereka terjalin, wajah wanita muda itu tidak memerah saat ini. Sebaliknya, warna sedih muncul di mata yang cerah dan indah itu. Seperti awan gelap dan suram di langit biru. Itu membuat seseorang merasa kasihan padanya. Mendesah, Lindung menghela nafas lembut dan menoleh. Tatapannya sekali lagi dilemparkan ke arah arena. Sementara matanya sedikit berkedip. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.